Susah memang mengingatkan orang yang secara pembelajarannya bukan mereka yang berada dalam lingkungan sains. Sains ini maaf loh ya, bukan berarti hanya kaum akademisi kampus saja sains itu. Tetapi setiap orang yang pembelajar, banyak baca buku, kritis, ditambah street smart yang memiliki pengetahuan luas di bidang ilmu pengetahuan alam. Itu yang dimaksud sains di sini. Kita sudah banyak selama satu tahun ini mengingatkan virus corona dengan berbagai istilah agar pejabatnya faham. Mulai dari covid itu adalah virus yang Perkaya atau enrichment, COVID itu diperkaya di laboratorium dan jadi. COVID itu nyata, berbahaya dan konspirasi besar global di cabal. COVID itu biological warfare. COVID itu man-made disaster. Sampai istilah plandemic atau pandemi yang di-plan atau pandemi yang direncanakan. Tetapi masih aja pejabatnya nggak ngeh juga. Masih menganggap coronavirus pandemi biasa alas panis Flu. Bukan war tool juga bukan political tool. Efeknya yang terjadi yaitu telah dua kali lebaran Idul Fitri dan dua kali lebaran Idul Adha. Kita dikekang karena pandemi saat ini menjadi out of hand atau tidak, ketanganan maaf, ini salah melihat masalah boleh nggak dikatakan begitu, atau kalau melihat masalahnya benar, tetapi terjadi ledakan juga, bisakah kita kecolongan karena mismanagement kita tahu pertanyaan begini membuat kuping merah pejabat yang sulit melihat dirinya sendiri salah, yang ada dirinya selalu benar, ya nggak apa-apa juga manusiawi kok, tetapi kalau punya hati bersih, mata hati bersih, pasti tersadar bahwa dirinya ternyata tidak mampu, dan harus berani mengakui di depan umum. Mengakui kesalahan dan kekurangan diri adalah wujud manusia luhur. Wujud perbuatan kesatria. Perbuatan negarawan. Dan ini yang lagi kami tunggu. Pejabat yang berbudi luhur. Tidak menjadi terhina manusia mengakui kelemahan diri itu. Rakyat pasti dukung pejabat yang manusia unggul yang rendah hati tersebut. Yaitu pejabat yang mengakui kelemahan dan kesalahan dirinya. Kemarin-kemarin, kita semua tahu ada ketidakmampuan atau salah baca corona di awalnya. Meremeh lalu lalai kemudian terjadi ledakan panik bukan alang kepala lalu melandai lagi COVID-nya, meremehkan lagi, meledak lagi sekarang, dan paniknya berlebihan lagi. Mau menyalahkan mereka yang pulang mudik? Atau kita sesungguhnya diserang musuh dari luar? Bagaimana Anda ini? Sudahkah melihat semua ini dari berbagai sisi? Sudah lengkapkah melihatnya? Sudah melihat coronavirus ini dari 360 derajat? Bagaimana kalau COVID adalah pandemik dari luar yang menarget jatuhnya Indonesia? Kita harus waspada. Siapa yang ngeplan? Siapa yang merencanakan? Apa endgamesnya mereka? Pemikir Pikiran serangan dari luar ini hanya skenario lo ya, bukan kebenaran hakiki. Ini hanya alternatif berpikir dan supaya kita punya solusinya. Kalau ini pandemi, namun kita tidak antisipasi. Sekali lagi, ternyata ini semua adalah targeted plan atau rencana musuh-musuh negara. Maka jangan sampai terlambat menyadarinya, bisa ambiar negara kita. Saat ini semua sudah terjadi, bom virus ini kalau ternyata ada yang meletakkan dan meledak, maka kita harus antisipasi sekarang. Sekali lagi, mudah-mudahan semua ini hanya masalah pandemi biasa. Bukan seperti rencana menjatuhkan Trump kemarin yang berhasil. Mudah-mudahan dengan vaksin selesai masalah COVID. Mudah-mudahan bukan pandemi untuk memecah keutuhan dan kekuatan bangsa Indonesia. Kalau dengan vaksin masalah belum selesai, punya plan B nggak, Bos?